Mock adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk kebutuhan testing teknik untuk melakukan emulasi data yang didapat contohnya ketika kita mendapatkan data dari pemanggilan third party API misalkan ketika kita ingin melakukan testing untuk aplikasi yang kita buat di video sebelumnya kita butuh memanggil github API ketika kita ingin melakukan testing terhadap aplikasi kemanggilan github stargazers kita kita akan melakukan seperti ini misalkan kita ingin melakukan testing terhadap sebuah fungsi yaitu get start di sini, dan kita akan mulai menulis aplikasinya jadi kita bandingkan hasilnya adalah oke okay. kemudian namanya adalah Riza Fahmi dengan jumlah followernya adalah 850 dan 25 untuk Samakan dengan pemanggilan fungsi agar kita tidak terlalu lakukan pemanggilan yang terlalu panjang seperti ini. Kita bisa menyingkatnya dengan ini, dan kita lakukan alias tes tidak kita perlukan. Dan di sini kita sudah bisa memanggil worker saja, worker URL4, kemudian user ini adalah Rizqahmi, dan kemudian kita get. Selanjutnya kita akan chaining lagi untuk melakukan parsing dari respons yang kita dapat dari HTTP Poison dengan response seperti ini ini adalah cara yang sama kita lakukan di bagian ini ya persis kita untuk melakukan testing aja dan kemudian kita jalankan dengan mix test dan berhubung kita ingin menggunakan test kita tidak lagi bisa menggunakan fungsi private di sini karena fungsi-fungsi ini digunakan oleh testing kita juga jadi kita hilangkan saja P nya dan kemudian kita coba jalankan lagi Oh, dan ternyata follower saya sudah bertambah dua. Jadi di sini sudah terlihat kesalahannya cukup jelas ya. Kita berharap bahwa follower Riza Fahmi itu 850, ternyata data yang sebenarnya adalah 852. Jadi di sini kita bisa ganti saja 850 menjadi 852 untuk test case-nya. Dan sekarang kita coba jalankan lagi dan hasilnya tentunya passing. Nah, test case seperti ini tampak tidak masalah. Namun jika dilakukan berulang-ulang, terus menerus, apalagi datanya sudah semakin banyak, kita bisa testing untuk 5 username misalkan atau 10, terus kemudian kita map, kita lakukan assert satu per satu. Hasilnya akan satu lambat, yang kedua akan bahaya karena kemungkinan besar kita akan kena rate limit. Karena kita langsung menembak ke gifta PPI. Nah, di sini best practice-nya adalah melakukan mock atau pemanggilan pura-pura. Nah, sebelum melakukan mocking, kita coba refactor dulu kode kita sehingga proses pengambilan data dari, menggunakan HTTP poison.get ini bisa lebih dinamis. Pertama kita ke worker dulu, dan di sini kita ke HTTP Poison, dan di sini kita ganti menjadi kita buat modul baru nantinya namanya adalah GitHub modulnya, dan kemudian di sini mungkin kita namakan saja Make Request dan sekarang kita akan buat sebuah modul baru yang namanya GitHub dan di sini GitHub hanya memiliki satu fungsi yaitu make request dengan parameter yaitu URL dan di dalamnya cukup sederhana pemanggilannya hanya menggunakan HTTP poison biasa seperti yang kita lakukan tadi di sini deh modulnya kita tambahkan modul awalnya itu GitHub stargazer.github dan kemudian kita butuh mengubah juga atau melakukan refactor terhadap testing kita jadi di disini tidak lagi menggunakan http poison.get melainkan dengan menggunakan .make request jangan lupa kita alias juga agar pemanggilan tidak terlalu panjang Oke, Oke save semuanya dan kita lakukan tes lagi untuk memastikan testingnya berjalan Sebagaimana mestinya, ya, harusnya sudah hijau semua. Prosesnya masih sama, cuman sudah kita lakukan sedikit refactoring sehingga akan lebih mudah untuk melakukan mocking. Dan sekarang kita akan membuat sebuah modul baru yang sama fungsinya seperti modul kita, yaitu GitHub Stargazer.GitHub. Jadi, kita buka dulu GitHub Stargazer.GitHub. Nah, di sini kita akan membuat GitHub, .github mock yang isinya adalah langsung return hasil dari http poison. Kita buat dulu modulnya. github stargazers. github mock. Di sini kita tambahkan mock di belakang nama modulnya sehingga membedakan antara github dan github mock. Dan kemudian kita gunakan fungsi dengan nama yang sama yaitu make request. Yang juga menerima URL sebagai parameter, dan di sini kita akan meritan apapun yang di return oleh HTTP Poison. Jika teman-teman masih mereka-reka atau menebak kira-kira return dari HTTP Poison atau response dari HTTP Poison-nya seperti apa, kita bisa lakukan pengecekan seperti ini. Kita tembak HP-nya upcom user riza fahmi misalkan dan di sini kita akan mendapatkan struk struknya adalah ada status code yang kita butuhkan kita nggak butuh semua ya kita nggak perlu menambahkan semua yang kita butuhkan hanyalah nama kemudian follower dan following jadi di sini ini adalah headernya yang di sini adalah isinya di bentuknya seperti ini oke okay, http poison dan body dan kemudian ada data-data yang lain, okay. ini kita copy aja dan kemudian kita return langsung di sini dan bodinya adalah string karena belum di encode jadi kita harus menggunakan string seperti ini dan kita hanya butuh tiga parameter atau tiga properti jadi kita tambahkan manual saja name adalah menggunakan backslash karena ini belum di encode jadi masih uh, raw dan kemudian saya butuh followers-nya adalah tadi berapa? 852 ya. Dan kita butuh satu lagi yaitu following ya. Following yaitu 25. Dan kemudian kita juga butuh satu properti lagi selain body yaitu status code yang tadi kita lihat code nya 200 dan kemudian kita close si nya dan kita close si ok nya si tuple nya kenapa kita butuh status code karena di worker.ex di sini kita melakukan pattern matching untuk body dan juga status code sehingga kita harus menyamakan dengan proses yang ada di sini jadi harus ada body dan status code dan kemudian kita ke test dan sekarang kita bisa melakukan tes dengan satu alias lagi yaitu GitHub stargazer. Oh, yang ini aja. Kita tambahkan mock. Dan di sini kita mock.make request. Dan sekarang kita keluar dari RH dan kita coba jalankan mix test dan hasilnya juga sama persis. Dan kalau teman-teman ragu bisa ubah di sini biar sengaja agar error. kita akan saya tambah jadi seribu. jadi hasilnya adalah. error sekali lagi, memastikan tesnya sudah berjalan. sehingga ketika kita menggunakan di source code kita, kita menggunakan GitHub dot request. dan ketika kita berada di test case, kita menggunakan GitHub mock .make itu dia cara sederhana penggunaan teknik mock testing di elixir jika teman-teman menyukai format video tutorial pendek seperti ini silahkan tuliskan pesan dan pesannya di kolom komentar sampai jumpa